cek cek cek cek balik lagi bersama VOC spinnya seluruh hari ini kita akan berbagi info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor sweet Bonanza hari ini ya seluruh atau slot gacor sweet Bonanza hari ini pokoknya yuk langsung gaskan saja biasa ya seluruh kita main di web berapa ya 2400 sempat oh ya hari ini kita bawa modal 90000 saja masih modal di bawah, -bawah serata sekalah mudah-mudahan andalan kalian semua pokoknya yuk kita main di bet 2400 sajalah ya seluruh biasa kita gaskan lo saja ke turbo aja lah ya 50 kali boleh lah ya langsung gaskan saja Oh yang bertanya kita main di mana kita main di pasukan 88 bosku situ slot tergacor tersolid santero jaga dunia Heran. di sini WD berapapun pasti di lunas bosku dan cuma di sini bosku kalian bisa tahu info slot gacor hari ini itu apa ya slot gacor sweet bonus hari ini itu apa intinya semua yang berbuang nomor aja hanya ada ada di sini Oh, di pasukan 88 juga tersedia event menarik levelnya semua event khususnya member pragmatik depo 30 bonus 20k teo tiga kali tapi khusus pragmatik saja ya yuk langsung gaskan saja untuk link slot gacornya saya sematkan di penjual langsung gaskan saja sesuai-suai manja di pasukan 88 situ slot tergacor tersolid sandero jagad ini akhirat di bosku. nah untuk klaim eventnya bisa langsung ke grup telegram saja. untuk link grup tele juga ada di pin komen pastinya. ini ya, langsung gaskan saja. jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di pasukan lapan lapan pastinya ya bosku. yuk back to the game gamenya. kita coba cari cari free spin free spin. mantap ini kita coba mencari kalau pel ini jadi pilih bisa boleh, bisa boleh ah ngaca lagi dong, mantap. semangka hmm, satu kali lah aduh enggak dapet. frisbee nggak banjir, ayo dong kasih dulu dong. frisbee-frisbee manis gitu loh. saldo sudah mulai menipis ya stormy, 21 ribu cuma kita masih awet karena pecahan juga lumayan gacorin. syukur-syukur kita dapet frisbee-frisbee lah ya. ayo hey dong kasih kasih yang manis-manis. Hmm? lumayan yuk jelly ping, mantap. Uh, manggis baik Casi pasti pasti pisang boleh aduh magung semua duh jeli biru dong jeli biru pisang jadi pasti fix mantap yo atas hati aduh lolipop gua lagi dong turun enggak mau anjir susah kali ini version yang pecah-pecah di luar lu udah udah lumayan bagus nih moga kita dikasih free spin free spin isi daging ya, ya biar kita bisa widi wiri mantap pada hari, hari ini pokoknya itu yang buat kalian semua yang senang bermain di sweet bonus hari ini khususnya bonus hari ini bisa langsung gaskan saja dibantu like comment subscribe nya karena cuma di free spin kita berbagi info slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor sweet bonus hari ini info slot sweet bonanza hari ini bonanza hari ini slot gacor sweet bonanza hari ini slot gacor bonanza hari ini bonanza slot gacor hari ini ya semua yang berhubungan dengan slot kita selalu ready Jadi buat kalian semua ya langsung gaser saja ya karena di cuma di sini kita berbagi info slot hari ini. Info slot gacor Sweet hari ini. Info slot hari ini pokoknya semua yang berhubungan dengan slot gacor hari ini. Slot guna hari ini pasti kita. Hajar-hajar hanya di fail, spin pastinya. bosku sih. Yuk. Langsung saja. Ayo dong kasih free spin, spin manis. Belum ada datang tanda teman spin free spin manis ini kita belum dekasih yang mantap-mantap nih buat hari ini yuk dong. kasih dong enggak hmm, mau pecah lagi anjir semangka boleh hmm, tuh pecahnya udah bagus cuma enggak ada yang mantap mantap ini hai dong lagi lagi dong hmm. belum ada pecah-pecah mantap lagi nih hai dong sekitar-sekitar isi daging yuk kasih-kasih dong hmm, yuk dua lagi satu doang anjir dulunya nanggung-nanggung banget ini belum kita belum dikasih frisbee spin, free spin manik saldo sudah sekarat tuh kasih dong hmm, satu lagi anjir ini nih ini momen-momen gatel buat gue bu ini tapi kita tetap konsisten ya kita cuma cari frisbee saja semoga kita dikasih frisbee spin, frisbee spin manik apakah kita dikasih frisbee apa kita dikasih rungkat kita nggak tahu kita saksikan bersama-sama anjir saldo habis eh pecah lumayan yuk yuk mm, jelly pink eh jelly biru pisang dong kasih mantap satu lagi dong skater satu lagi hmm epic comeback terbaik slur saldo sih 790 kita dapet Rispin Rispin manis ini semoga kita ada isi ya seluruh ya yuk, yuk langsung gaskan saja sweet monan yuk kasih yang manis-manis kasih yang gurih gurih kasih yang mantap-mantap belum ada tanda-tanda pecah yuk pecahin dulu dong pecah dulu dong hmm, aduh belum pecah juga belum pecah juga anjir hmm, aduh aduh ya ini manggis pecah dong manggismu uh, manggisnya 19.000 sur mantap kali yuk semangat dong sama kemuruh pisang boleh semak pisang dua lagi aduh lumayan desu 27.000 kali 24642 sur auto WD ini enggak pakai lamain karena kita dikasih comeback comeback mantap di akhir nih bos, karena kita mainnya cuma di pasukan 88 bosku, itu slot gacor hari ini pokoknya yuk langsung, ada lumayan lumayan kita bisa WD 650an ya Surya, arah kita kelarin spin ini kita langsung gaskan WD kan saja, intinya buat kalian semua selalu tambahkan WD selalu tambahkan profit jika ada kesempatan WD-WD kan saja karena kesempatan WD enggak datang buat kedua kalinya ya surya ingat itu ya seluruh ya selagi ada kesempatan WD-WD kan saja ya Sa jangan-jangan lupa bisa dibantu share share-nya biar teman-teman kalian juga tahu info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor sweet bonus hari ini ya seluruh yuk dibantu like, comment, subscribe-nya biar channel saya lebih berkembang lagi ya seluruh ya intinya buat kalian semua terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa dibantu like, comment, subscribe-nya di share-share juga biar semua orang juga tahu info slot gacor sweet bonanza itu apa ya seluruh ya <tuh> saya VTSP nundur diri terima kasih yang sudah menonton sampai akhir ya seluruh ya bye-bye seluruh salam jackpot